Lama weh Bahalalu lalu. Habih ya. Aku anuh, Jadi, hmm. mula bayo, ni. Jadi mulutnya weh ni. Gapo dio, dah beg berat ni. Hmm, molek dak aku kalau dak goni rasa ni. Eh, uh, sopo gaya tak bedil nah, weh. Gapo gaya tak bedil. Ni namun, dah benda dalem beg ni. Bagi tak molek. Bukan bagi tak molek. Ago ya, oi o kena Dok dia emak mu bodok tu. Bodok kagak mau 122. dua puluh Ni. Apa bah Nih apa ni? Bah lari dia, bah lari. Uh, hmm, bah mano sat ni? Bang Lisi ayo ge. Tahu dak mu tengok oh, bah ni? Ah, eh, lama bah engle mak. Oh tengok Gapo dia nak tengok saya? Tahu aku tengok ada gambar? Gambar gapo, ma, mau tengok ada gambar? Gambar beri! Weee... Eben, Mak Peliknya bukan gambar beri Itu gambar lama telipu diji Peliknya benar ni Tak wana gitu Bukan kata tak jadi, sok mau Tepat-tepat jadi, tepat-tepat tak jadi kita butuh sungguh. Dah guana cik adik nampak susah pucat muka. layu tu berfadal nampak usik. Tak lipat amba ni guana lah. Tak jadi situ, jadi sini. Tak jadi waktu lama sabuk seperutnya kita mistahak. Ana kita nak tengok lagu Anak cik adik, adik, adik ya. super Supaya. Tidak tu kita nak kele. usia je, lambat je tu lagu Anak. Mm, lagu ni. Dok apa begitu. Oh, lagu ni tak jadi lah. Hmm, kita tak pakai lah mode. Anak kita awak main huruh-huruh lagu ni. Tak saya yang mahu tak. Dah ya. Ni kali kuno hal ya. Perut ular ya. sama besar ya. Kau ya, dok telefon bukan pasal lori. tengok benda tu tu. Ya, apa namanya? Infraliodu. Oh, uh, lamaliod. Hei! Hei! Kak ni! Nyata juga Tak boleh lagu ni tak ada lain lah Kena pakai lagu lain lah Saat ni kalau nak keting nak keting lagu tu selaluan ni Tak keting luar lagi Aduh! Kak silap kero Kalau Kak nak suruh dapat lain Kak kena pakai Kak DJ Fine! Fine! Dah pun nak nampak dulu kalung ni Ah, punya yang sebut lain-lain tu cakap lain. ni Aku baru lah lain, lain tu aku nak leh lah Ke lain aku, saya tak tahu apa khabar Siapa surat ngelih tu Dapat lain bergak lain Bukit lain, dapat lain Buat kerana aku jalan raya lah memang Dah? Ini lain, -lain. lain tali lipat Oh, ya gitu Tak kampak kau dapat lain Oh, baru boleh lain Baru boleh lain Ini tengok buat dagangmu ni Dan saya boleh kenapa bakal Hodi G Orang Banyak itu ini dapur, saya suka suko dari tuju, tapi kita nyota tahu. Tengok pane dari ku bunyi kapal itu tuh. Lo say, lo say, kamu Lo aku Kita itu anak malu Kalau kita Wadah tahu Kita itu kan ngin kali puti jama lo lo yo lo yo tengo panel you ku punya kabar o reto to tengo dino dunia you yo nge tepuk de de dapuk sabe que pueblo lo bersama lo da lo reino sain todos sain corosai be together Get kita kita getu malu kalau kita tak tahu kita getu ala malu jadi setuju. tuju jadi setuju. Jadi tak ingat kata gue Betok mari, suruh mari, suruh mari Habis mari, bapa dik si penuh lari Walengah pun, ngabih tambah tesi Nak cari utuh, kena kerugi. rugi Betok mari, suruh mari, suruh mari Aku sekali jangan kau nak segal ni Aku nak segal, cita apa kena doa Ada orang cuma Butuh otak teka Atau letong pinay Abang tidak menggang Mimpi ada magi Tangan petang gagal Kenapa tak berleji Habis tanos nasi kebun Habis tak apa lagi Habis tanos nasi kebun Mak aku leluh makmumah I bet don't even Mimpi adik mari Tanya petak gagal Kenapa tak beledik Abang tidur ngega Mimpi adik mari Tanya petak gagal Kenapa tak beledik Habib tanah skepul Abang tak apa lagi Habib tanah skepul Abang tak apa lagi Mule yang mau hidup boleh yang pipi lo uh. betok Metak mari, suruh mari, suruh mari Abang mari, bapa dik si penuh lari Walau ngepungu abis, tambah tersi Nak no cari utuh, kena no, kau rugi betok mari, suruh mari, suruh mari Omong kalau dai mung kalau wei ngibu Oke la nyolek la nyolek apa gue teko pok daro bokok tepo yo la keteg aku lagu aku la Kalau jaim menatu atuh gebag geba pala sama butu su pok palo oh hilang habis tanah, sekepal habis tanah, lagi, habis tanah, sekepal habis tanah, lagi, habis tanah, hidu, habis pipi, habis tanah, sekepal Habis mari, bapa si penuh lari Walau ngepungu abi tambah tesi Nak cari utuh ke nak kau rugi Betok mari, suruh mari, suruh mari abi biar, biar, biar, biar, biar, Ada barang depan, barang petai Ah, biar, biar, biar, biar